karena aku dosa karena aku yakin kalau aku berbuat dosa dan coba-coba itu diterima oleh Allah aku menangis bukan karena dosa aku menangis karena satu hal apabila menempel pada diriku walau Akhirnya hayatu qaleb madu al-qalb lam pada kesempatan malam ini kita Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kesempatan manfaat bagi kita. Di antara manfaat yang dihajarkan oleh seorang hamba di hadapan Rohnya, di hadapan Allah Subhanahu Taala, yaitu bertambah iman dia kepada Allah Subhanahu Taala, bertambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertambah pula kecintaan Allah kepadanya dia. Iman kita hanya saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya mari yang kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Ada dua keadaan yang pasti ditemui oleh manusia dan pada saat menemui dua hal tersebut manusia berada pada puncak kesadaran. Cuma sayang pada saat menemukan kesadaran yang tersebut manusia kisah periwayat yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Yazid bin Isra berupa kisah saya kisahkan dengan bahasa kisah bahasa saya. kurang lebih sebab itu pada waktu itu di masa itu ada hidup seorang muslim yang amat sangat kaya, cuman sayang amat sangat pelit dan kekayaannya untuk masyarakat kepada Allah dia baru istana yang amat sangat besar di dalam istana tersebut tinggal dia, hartanya dan istananya dijaga oleh pengawalnya yang amat sangat banyak dan amat sangat kuat tiba-tiba pada satu waktu, pintu istana ditemuk dibuka oleh pengawalnya ternyata yang membentuk pintu istana orang miskin dan tua, dan bajunya kau pangkampi ditanya oleh pengawal, eh miskin mau apa kau datang ke di istanaku dijawab oleh orang miskin tersebut saya mau jumpa dengan bos kau, pemilik istana dijawab oleh pengawal kau, orang miskin mau bertemu dengan bosmu tidak boleh ditendang ditutup di istana. 5 menit kemudian pintu istana ditutup dibuka nah. oleh penala nah, tidak orang itu lagi orang tua miskin bajunya terbang nyampe maka ditanya oleh pengawal eh miskin mau apa kau di sini hmm? dijawab oleh orang miskin tersebut aku mau jumpa sama kuat kau pemilik istana kau orang miskin mau jumpa sama Tuhan minta apa, Tuhan? Apa kata malaikat? Aku nak minta apa-apa. Illa wahid. Aku minta satu saja. Apa itu malaikat? Nyawa puasa. Oh. Maka malaikat masuk di tengah rumah. Bertemu dengan tuan pemilik istana. Malaikat berkata, Eh, pemilik istana. Kumpulkan oh, seluruh keluar kamu. Berwasiatlah. Kumpulkan. Oh, dikumpulkan hartanya dia bermasihat ya? tiba-tiba pemilik istana berkata sambil dia menunjuk hartanya kumpulkan hartanya ya? harta siangat gara-gara kau aku lupa 3 yang sangat penting untuk diingat oleh manusia gara-gara kau -gara aku melupakan tersebut. harga yang pertama aku lupa Allah Rok Ya tentu lulurakhi laula ila ajarin berinfaklah sebelum datang kematian kebanyakan waktu kematian datang kalian akan berapa ila ajarin ya Allah Mulanya sedikit, makanya Allah mengajarkan kita untuk berdoa. Allah membaca dari dalam kalib, ya yang sedikit. Kebanyakan kasian, siapa yang sedikit itu saya ceritakan salah satu ke seorang sahabat namanya Salman Al. Salman Salman, Salman, Salman, Salman, Salman itu sudah kuat, termasuk sahabat yang dia buka pokor yang tidak pernah dibuka berdua tahun rupanya di dalam pokor itu ada pakaian terindah dia yaitu pakaian wangku nikah dulu dia ya. tidak pernah dipakai dibuka nama dia dipakai pakaian terindah dia ambil minyak wangi di dalam pokor tersebut minyak wangi yang paling wangi tidak pernah dipakai nama dia pak digosok ke badannya. istrinya tidak terindah pun mas, kenapa? mas, apa kata? Salman? Sebentar lagi aku jumpa sama ke Berkasih yang mana lagi Bukankah istrimu jumpa aku Tidak Ada yang lebih aku jumpa cintai, cintai dari kau. Ditinggal sama istrinya Kemudian beliau ditiga ke dapur Beliau pakai baju Kemudian berangkat tidur Dan dalam tidurnya beliau Menindulah Kekasih yang dimaksud adalah Allah ada juga yang mengatakan Al-Maw Coba Ya, kematian yang orang lari daripadanya Mula innal mautalladhi tafiruna fa innahu lakihku kematian yang orang lari daripadanya itu buku-buku oleh saliman al-Malisi sebagaimana seseorang menemukan kasih. ini menjelaskan rakyat bahagia yang pertama seseorang menemukan kesadarannya waktu sana hati maut di rumah saya pada saat menemukan kesadarannya dikasih siap. siap. Yang kedua dapat seseorang menemukan kesadarannya, yaitu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu Wataala. Coba nanti dibaca di rumah, karena sebaik-baik orang yang hadir di pengadilan adalah membaca, mengulang di rumah. yaitu Allah Subhanahu Wataala tertera di dalam surat 69 surat al -Hab. Wa amma man thun ya kita ra humbe shimaare, ya laita nila kumuta kita mia, walang adrima hisa mia ya laita ha kala milo Surat Al-Harmu 23, 24, 24 25, 26, 26 ada pun orang-orang yang diberi kitabnya dari sebelah kiri maka pada saat itu dia berkata ya lai talilan hutan hitabiyah sambil bergering ini wa la ma'adri ya lai taha maka pada saat itu dia berkata, Ya, naikkan oh, yo. Ya. dulu sekolah, guru istri ada muridnya yang akan dikasih rapot rapotnya apa nabi kata muridnya duh Harus dijawab. Alhamdulillah sudah dijawab oleh ulama. Ada 70 puluh hal yang harus dilakukan. Salah Satu satunya al-ehtimam -muslimi, <tik> al-nur muslimin, tertulis terhadap orang-orang. Manasbah wal-yahtabi al-nur muslimin. Salleh disambut. Hadis dibacakan oleh al ini Rasulullah bagi hari tersebut, tidak ada keperluan yang mengurus-urusan kaum muslim maka, apa kata Rasulullah? salai, salai, hukum oh, biarungan golongan kaum muslim kalau kita tidak dianggap penduduk kami hubung, tidak apa-apa masih ada desa lain yang lebih indah dari Kalimut ya, kalau tidak dianggap penduduk pulau Jawa goto nopo-nopo, pulau lain lebih dari cantik daripada pulau Jawa, di disini terseset-sesetan kalau tidak dianggap penduduk, warga negara Indonesia ada apa-apa Orang muslim maupun kafir 7,5 juta kan? orang haji di IPB, India, Pakistan Bangladesh itu setiap tahun 6 juta atau 5,5 juta tidak pernah kejadian apa banyak sekali cerita, saya akan cerita salah satu pertama saya akan ceritakan yang hadir itu kebanyakan orang soleh. Kenapa saya katakan orang soleh? Pak, ada satu orang dari pulau, dari Sumatera, dia bawa HP di jalan tapre, jalan tapre itu jalan yang paling ramai di Bahasa Indonesia. HP-nya jatuh, Pak Kemudian dia pulang ke pos punya sore hari, tiba-tiba HP-nya yang jatuh itu diambil oleh ditemui. Di puluh juga orangnya tidak mau meninggalkan tempat sebelum mengembalikan HP. Kau kembali di jalan Amrin nomor sembilan. Kembali dia, kembali ketemu di tempat apa kata orang itu sambil mengembalikan HP? Saya tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum menemukan anda dan mengembalikan. Padahal HP-nya saya HP jadul. penjual kaki lima, dia banyak orang tuh keratiskan semua, buahnya, kuenya, gorengannya itu, ya gratis, gratis, gratis. Loh yang dikasih juga orang sewu yang langsung ambil, no, tidak, tidak, karena disuruh ambil aja salah satu orang ambil dimakan, <susur> kemudian diambil duit di kantongnya dimasukkan di kantong penjual tersebut, diambil sama penjual itu juta, ah <tuh> kemudian semua so Di satu peti di Patung dekat Monas Tretkonas Berdiri duduk banyak orang Mereka merasakan bau wangi ditanya sampai bau nyaman, ya, ya, wangi Ya, tidak, merasakan bau wangi, sekali Belum pernah dirasakan selama hidupnya Seorang da'i di Jakarta dan beberapa ulama mengatakan Kejadian di Jakarta itu direstui penduduk lahir dan penduduk Ujahidin, ujahidin, pemimpin jihad dari negeri luar dari Suria, dari Afghanistan menulis surat apa katanya? Selamat, wahai bangsa Indonesia. Apa kata mereka sambil menulis? Subhanallah, inilah buah Rasulullah. Apa kata mereka? Kami sudah mendapatkan hadis memahami hadis mempelajari hadis ada. bangsa dari satu negara tempat bertemunya tiga samudera bangsa tersebut tak gede-gede awalnya cili kok hidupnya panjung ke dalam <guluh> mereka yang akan mengawal, kami berapa-apa siapa, ternyata kejadian di Jakarta itu memberitahu kepada kami ternyata anda selamat wahai bangsa Indonesia yang mau memujahi. Imam Syafi'i dari Palestina, dari Suriah, min Ya, kalau yang sudah mau memujahi Apa kata Imam Malik? Imam Malik itu ada lah Ya. Yang diikuti di sini Imam Syafi'i dari Imam Malik dan lain sebagainya. Imam Malik mengatakan, "Eh, kalau ada perbedaan pendapat antara mujahidin dan qaidid di dalam urusan din, Oh, ini itu siapa? Ulama yang mau jihad, hanya olah budel, ya orang kafir menyerang tahun srimin, nggak usah jihad, bahkan menjelaskan hujah ini. mengatakan hujah ini teroris atau apa? Kalau ada pendapat perbedaan pendapat antara mereka tentang urusan din, apa kata Imam Malik? Ikuti hujah ini. Dalamnya, buat nabi najah, bukan nabi yang nabi buntu bulada, suratkan kabut ayam apa aja yang terakhir Wadadidah Yahadu ja, Fina lana dia orang-orang <tuk> yang berjahat di jalan orang-orang yang berjahat di jalan orang-orang yang berjahat di jalan kami bawa dia ke jalan yang lurus <tuk> di restui penduduk kemerahnya dan penduduk dan masih banyak kisah yang lain tidak mungkin saya ceritakan semuanya sehingga ada satu orang ulama dan saya sebut namanya karena beliau merahasiakan dia Hata. banyak dia tunggu-tunggu siapa yang insya Allah katanya ini belum cocok. akhirnya kejadian dua dua satu dia dengan ikhlas dia serahkan katanya karena dia sudah tanya sudah diskusi sudah melihat dan dia ini ini lah tempat saluran kata saya tepat dia insya Allah berapa saya empat miliar ini apa nuklirnya ini yang pertama menjadi dasar dan subhanallah. Ambil berdiri, tidak apa Saya tanyai beberapa tokoh-tokoh yang datang di istiqlal sehari sebelum kejadian. Saya tanya, ada apa kau datang ke sini? Yang dari Ir. Diah, dari Ibu Panda, dari Bali Papa. Saya tanya, ada apa kau ke sini? Apakah kau tidak setuju dengan Allah? Apa kata dia? Ustaz? tapi tidak ada urusan di. dengan Ahok mau jadi gubernur, jadi presiden bukan urusan, urusan kami satu apa? saya tanya kami tidak rela mengandir istan, kami tidak mau menjadi orang menafis, mendengar jawaban itu, saya teringat Allah berfirman di dalam surat suara kandisa 140 wakot nazala alaikum an idah sami wakot nazala alaikum fir kita an idah sami tur ayat in menelaskan pada kita, kitab kita kitab, kitab Jabul kitab Taulah, kitab Injil dan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah apa karakter seorang mukmin tidak pernah rela Al-Quran Allah dan Rasulullah saking pentingnya ayat ini Allah menjelaskan jumlah dan jumisnya petunjuk pelaksanaan dan petunjukannya ila pada saat amalnya di bawah gotong amal ya Allah sholatku 40 tahun hajiku 40 tahun ini Ah <laughs> bahduh aulia uba illa ta'alu takun fitnatun thurha fit, qafasatin orang kafir itu satu dengan yang lain kita sudah berada di puncak persatuan apa tandanya bahduhum aulia mereka saling melindungi bahasa kotrenya ans waliwasi kawa-fi waliwasi moh-minah waliwasi waliwasi kawa-fi waliwasi moh-minah waliwasi ya sebagian kesimpulannya di Indonesia untuk menjelaskannya. mungkin seperti bapak-bapak sudah tahu saya lagi. di balik Ahok paling tidak ada konspirasi lima kekuatan besar yang pertama kekuatan yang paling kuat di muka bumi ini yaitu komunis internasional Pak saya tidak akan berita banyak sudah masuk kurang lebih 5 juta tentara komunis saya akan ceritakan di Tanjung Balai, Rio Tanjung Balai itu kota pelabuhan perdagangan dari Malaysia dan Singapura. Setiap hari masuk orang Cina 500 sampai 600. Saya tanya sama yang mau saya setiap bulan, bukan Ustaz setiap hari, Balik setiap minggu. Setiap hari 500 sampai 600 orang Cina masuk Tanpa visa tanpa paspor. Saya bilang nggak masuk akal. Mau ditaruh di mana. Ayo teman saya, panitia penggantian di Pekanbaru aja ngajak saya keluar ke luar kota. Di situ saya melewati kebun sawit yang jumlahnya beratus-ratus hektare. Apa kata dia? Ustaz, jangankan satu juta, dua juta orang. Sepuluh juta orang kita sembunyi di kebun sawit, tidak kelihatan. sada pada perbedaan hanya orang bodoh yang memperbesar perbedaan dan merupakan dan kunti assalamualaikum <tuh sesuatu>